Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys. Cao Mojib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada video menarik ya, requestan daripada teman-teman sekalian ya kan. Kemarin itu kan kita melihat Kampung Velda seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah di sini ada salah satu kampung di Malaysia ya teman-teman sekalian. Tapi namanya yaitu nama Presiden Indonesia, yaitu Presiden Bapak Soeharto, ya guys, ya wow diabadikan ya di sana untuk apa ya? Menjadi mungkin sebuah tanda sebagai bukti bahwasannya Presiden Indonesia pernah ke sana dan juga jalinan erat antara kedua negara seperti itu. Nah, saya penasaran sekali, jom kita tengok videonya ini daripada Mevindo. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Let's go! Oke, okay. subscribe guys. My Vindo channel ya. Nyata perjalanan menuju ke Kampung Soeharto atau Felda Soeharto dari oh, Velda juga uh, Megawati cukup jauh, 90 km. Oke, okay. dengan uh, waktu tempuh kurang lebih satu setengah jam. Nah, sekarang saya menuju ke Felda Soeharto. Felda Soeharto, kampung Soeharto. Okay. Ada apa di sana sebenarnya? Apakah betul orang-orang di sana berasal dari Indonesia sehingga uh, veldanya atau kampungnya disebut dengan kampung Soeharto? Oke. Okay. Nanti saya akan coba uh, mencari tahu mengapa kampung itu atau felda itu disebut dengan nama felda Soeharto. Oke, okay, menarik guys, menarik sekali nih guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe nya guys, Mevindo Channel. 8.400 subscriber Semoga dengan video ini bisa tambah Ke 10.000 subscriber guys ya Wow ini suasananya guys perjalanan 12.45 Oke okay. Sangat panas Wow Oke okay. Lancar ya perjalanannya di sana ngebut-ngebut ya guys ya, jalan ya. Kalau udah nyampe ke tolnya itu melalui Bukit Tagar. Oke. Okay. Kawasan Bukit, Bukit Tagar. Tagar Bistari Jaya dalam 200 m belok kanan. Wow, Google Map-nya. Kita ke kanan Sungai Tengi. Sungai Tengi. Oke. Okay. arah Sungai Tengi ada juga requestan daripada teman-teman sekalian, cak, uh, sejarah kampung, oh, selamat, apa namanya, sejarah iya, kampung Felda dong gitu. Nanti kita akan buat juga ya, guys. Ya, saya penasaran sekali, jadi penasaran banget sama kampung Felda ini. Apalagi kemarin yang Mas Toha itu, uh, dia mengatakan bahwasannya masih dalam penjelasannya bekas tentara semua di sana. Lagi. masih cukup jauh. Oke, okay. masuk ke perkebunan sawit ini ya. Oh mantap. Macam sejuk ya guys ya. Tapi Woi, kalau sendirian di situ macam mana Jadi jalan guys. tak berhujung Oh, betul. Tak ada kampung. Oh, oke. Okay. Tapi jalan bagus. Semua jalan mulus. Cantik-cantik jalannya. Ini pemandangannya juga bagus ya guys ya. Saya penasaran dengan Kampung Felda ini karena ada nama Presiden Indonesia, guys. Saya Kampung Soeharto, ya Felda Soeharto. Wow, penasaran, saya guys. Ada juga Bukit Megawati, gitu juga ya. Aduh, menarik sekali. Tidak ada kampung, tapi jalan cantik. Oke. Okay. Masih 18 km lagi Wah lumayan jauh Masya Allah Oh ini depannya ada kampung kayaknya nih Apa merah-merah ini guys Rumah kah? selatan ah. Oh ini Oh iya ada rumah-rumah tuh guys Li cantik perjalanannya ini guys. Oke kita ke mana gitu ya? Kampung Sungai Tengi. Sudah sampai ya. Selamat datang ke Desa Maju Felda Sungai Tengi. Oke, Desa Maju Felda Sungai Tengi. Nah, kita nak nak tengok nih guys ya, apakah felda yang ini sama ya? Saya, saya, saya susah uh, untuk untuk membedakan sebenarnya masih 12 kilo lagi Apakah istilahnya Sampai yang kemarin ini, mas Toha itu felda itu start. juga masuk ke sini atau gimana beda-beda <relevan> Oh lori-lori banyak kali nih kelapa muda. Oh oke okay. Cendol seringgit. Weh, sedap tuh, guys. Cendol, Cendol seringgit. Iya, ini namanya seringgit atau atau, atau harganya, harganya seringgit. seringgit. Kayak kayaknya namanya doang sih. Oke, ini jualan sayur. Kelapa berapa, bang? Iya, Bang. Kelapa. Kelapa 3 biji 10. 3 biji 10. Murah banget. Dua saja. Nak dua? Ha. Ah. Berapa dua? dua tujuh ringgit, dua tujuh ringgit, okay. tiga uh, sepuluh, beli beli tiga, beli ya, tiga. tiga lah. Uh, ya di, di lah. nanti diminum di rumah, diminum hmm. sini satu, uh, bawa pulang dua, hmm. boleh. Nah yang besar ke yang kecil, kalau yang ni diisi tak ada air banyak, oh, mau yang diminum di sini yang yang ini, yang ini. Ha. Ha. tapi sini tak ada ya? Tak apa? Pisang berangan, ah. pisang melamun. <gulau> Apa tuh guys? Apakah itu? Pisang, Pak. Suarto, Pak. Halo, Bang. Ya, sudah, Pak. Sudah, Oh, itu Pak. Sudah Pak. Nah, ini saya, saya uh, pergi sana enggak tahu. Nah. Uh. Sini, Indonesia Soarto datang. Uh, tahu, ingat. Tahun berapa itu? Tahunnya. Uh. Tapi nama-nama asalnya sudah dusun. Asal ah, dusun. nama Sungai Dusun. Oh, nah. Lepas itu Suarto datang. Nah, nah, oh, oh. oh, oh okay. bisa datang ke sini Kenapa ya. Apa Suarto datang sini? Enggak oh, tahu. Tak juga lah. Abang uh, kampung Suarto juga. Oh. Nah, di sana Di rumah tak ada pisau besar. Ah, itu 2 kilo 10 saya bagi. Ah, mangga. Harga agak murah betul lah, guys. Agak murah lah ini. Ini anggur berapa? 20 ini kukus. anggur yang sini aja ini. Luar-luar. Uh, oh luar. Okay. Ini pisang lagi di bawahnya. Okay. Woi cantik guys masjidnya guys ada kubah emas gitu ya. Wah wow, ada masjid cantik sini. Oh. Woi ramai orang datang ye. Ya. Sungai Tenggi wei eh, ramai jugaklah Banyak kalilah kereta kat sini eh Wei Ada acara ini. Okay Wei cantik guys Kenapa sih kalau ada nama Felda itu pasti cantik ya Kampungnya tadi kita lihat juga banyak Nah tanaman-tanaman hias juga ada tuh guys ya Wow Oke masih jauh lagi Yang dipertanyakan kenapa ya Presiden Soeharto ke sini guys ya Allah Allah Belok, kiri. Alhamdulillah, Belok akhirnya aku sudah oh, sampai. Udah di. Selamat, datang. Velda Selamat datang ke Felda Soeharto. Wow, Felda Soeharto langsung dikasih nama ya? Felda Soeharto. Selamat datang, Felda Soeharto. Oh iya, guys, bener, guys, Disa, ya gitu ya. Enggak presiden-presiden Soeharto ngapain sih kesini gitu kan Ada-ada acara apa gitu pertemuan apa gitu ya Oke okay. Seperti biasa Kanan-kiri banyak tanaman hias cantik ya kan Ada bendera uh, ini juga ada Oh kan tanaman-tanaman tanaman hias Belok kiri Kalau lurus gak bisa Okay, kita lihat di sini guys. Oh ada bunga-bunga guys. Ah ini ada bunga-bunga lagi guys. Ini, ini yang disayangkan kanya, kameranya kurang kan ini ya guys ya, kurang detail banget ya kalau detail Alang banget kayaknya. Ah oh, udah full guys. Belok kiri. Kita akan okay. ikuti apa kata Google sampai kemana dia. Oke hijau masih hijau ya di sini guys ya tapi rumahnya nggak begitu besar seperti yang di Mas Toha kemarin ya di sini sedang-sedang saja belok kiri belok kanan oke Bello kalau 800 yang 800 meter oh, oke okay. belok kiri Alright. Nah di sini ini lumayan besar nih guys rumahnya guys tapi kalau yang biasa nih biasa-biasa aja sih sedang-sedang saja ini ada ada tingkat juga nih tapi yang papan ya Oke The Mask Tuh kan ada-ada tanaman-tanaman hiasnya guys tuh dihias sama mereka ini gak ngerti kenapa gitu mungkin mungkin jadi ciri khas ya. Hewan sema Soeharto. Oke. Okay. Dalam dua meter. Selom. Bagus ya suara Google-nya di sini. Itu pakai apa ya guys ya? Oh masih banyak kampungnya. Oh cantik asri cantik cantik guys, wow kita boleh tengok lah Pelda Soeharto nih ada bersih tidur. juga ya bersih rapi gitu penataannya juga belok kiri, oh belok kiri lagi, Tuh ada tanaman hias tuh, kita tengok lah, ah kita nak tahu lah guys sejarah nih. Ada polisi tidur Oke okay. Cantik ya Allah Seronok lah kat sini nih Pejabat felda Soeharto Selamat datang Selamat datang Pejabat felda Soeharto 44010 Kuala Kubu Baru Selangor Darul Ehsan Oh selangor ya Alhamdulillah Akhirnya sampai Di kampung Velda Soeharto Oke apakah diukap ya guys, nanti, guys. Coba oke, okay. masih, masih lumayan panjang nih ya Mau kesana orangnya, kita dengar ya Woi gorengan, gorengan. Yang, ini ini? Yes. Yang ini apa ini? Kledek Kledek Oh, kledek merah? Ini masih termasuk Kampung Suwarto sini. Iya saya, ya? saya. Oh. Kenapa diberi uh, nama Kampung Suwarto? Oh, maksudku Paksa Sungai Dusun. Heeh. Paksa Sungai Suwarto datang sini. Tahun berapa itu? Tahun 70-an. Oh, oh. Suwarto pernah datang sini, oh. sini ya? Oh. Kok bisa gitu? Ya, ini. kan. Hmm. Ya? Saya dari Kuala Lumpur. Memang campur lima ringgit. ringgit memang sengaja datang sini untuk tengok ada Kampung Suwarto atau Felda Suwarto kan tadi dari salam ada bulatan Megawati ada bukit Megawati lah saya tuh ini kok nama-nama Presiden Indonesia ada di sini iya, <laughs> iya kenapa gitu guys ya pasal lusun dulu lah iya dulu pasal apa lusun. nama kampungnya Sungai Dusun Sungai Dusun, Sungai Dusun. Lepas ada okay. suara. Oke, asal nama kampung Sungai Dusun tahun 1977 Soeharto atau Presiden Indonesia, datang di sini nama kampung atau FELDA diganti menjadi kampung FELDA Soeharto. Ah, Soeharto datang. Okay. Oh. Soeharto datang. Oke. Oke. Kalau Soekarno datang dulu. Alih, ambil tu. Sooh, sooh. Oke. Oke. Oke oke okay. Oke okay, cukuplah penembaran saya hari ini untuk membuktikan adanya bulatan Megawati uh, bukit Megawati dan Delgawatopun Suto. Terima kasih Kalau suka silahkan like, komen, dan Subsa. subscribe Assalamualaikum dan salam sejahtera Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay Oke guys sudah selesai videonya Dan terbukti sudah bahwasannya Presiden Indonesia Presiden Suharto itu datang ke Malaysia dan ada kampung di mana disitu dikatakan Kampung Soeharto ataupun Felda Soeharto, teman-teman sekalian. Dan saya juga baru tahu ini, kalau teman-teman istilahnya tidak komen di tempat saya, cak coba reaction ini, reaction ini gitu kan. Nah, kebetulan tadi itu saya mencari sejarah Kampung Felda seperti itu, tapi ada di bawahnya itu adalah nama Kampung Soeharto ataupun Felda Soeharto di Malaysia. Ini juga menjadi bukti bahwasannya Presiden Soeharto itu datang ke sana. ya. Kan, meresmikan apa saya kurang tahu juga Ya kan? Mungkin teman-teman yang tahu sejarahnya Tahu istilahnya asal-usul kenapa dinamai Kampung Soeharto Terus juga secara detail teman-teman coba komen di bawah Sehingga saya juga paham ya teman-teman sekalian Oke mungkin itu saja video kali ini guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya Dan buat teman-teman semua semoga sehat selalu dan juga berkah ya Berkah umur, berkah rezeki Dan lain sebagainya Ya intinya adalah kita mengharap keberkahan dalam kehidupan ini Amin, amin ya rabbal Alamin Terima kasih saya Amin untuk diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.